kita udah di waiting roomnya Bantaranusen, terus nungguin ini jam berapa sih? Jam dua Eh jam dua belas puluh? jam empat puluh. dulu. oke. Okay. dan 2 3 Ini petang, guys, ya? di pesawat ya. Sekarang eh jadi kita udah di pesawat. Ya udah setengah perjalanan. Di atas awan, dia dan awan udah melayangi gunung tadi perjalanannya gimana? ramai banget tapi bosan ya. bosan kenapa bosan? nampak nggak ada? gado iya bosan kalau mau beli makanan tapi nggak mau iya ini kah ribut banget ya oh iya ini video oh, oke okay. <tuk> eh, eh. Kan. eh <tuk> itu jangan <tuk> jangan jangan iya merek deh nggak ikan di sini ngapain sih ini mau ngapain? ini kita mau makan makan. mau oh, makan makan. Hai. aku aku aku. kamu lagi ngapain? cutinya udah hina. ya kamu udah ini kalau mau udah hina banget ya. aku nggak mau minum. Oke. Okay. aku mau, ini makan. Tes, oh, mau makan. apa? sudut yang kiri. Hah? Sudut yang sebelah kiri. Maksudnya. Yolah Yolah Kata Jandi, kalau Jandi di kota jadi jadi gembel yeah. <laughs> sini lihat, sini, sini, sini, sini. lihat <laughs> sini Eh, harus nge-shoot aku, harus nge-shoot aku Ini mana mana ya? 6 6 ribu. Gak fokus nggak fokus 6.000 6.000 6.000 Ya Di Bandung, 2.500 oh, yes. <laughs> Ini <laughs> kayak berapa? Oh, 10.000 oh, aja, Jum Jum aja. Jam, Oh nah. Ini pak. ini ribu. Yeah. Nah. ini tujuh ribu. Yeah. Milo semua nah. Jadinya, busnya uh, kena macet. Delay 30 menit? 30 menit delaynya, jadinya kita harus dikasih waktu untuk makan dulu, jadinya jajan dulu kata orangnya akhirnya kita beli ini di Burger King. Di sini Eee, uh, pingsan. Pingsan terus. Katanya, ternyata ada dua belas delapan. Awal mulai pantai, yes, ya. Uh, mungkin saya tahu pada depan Amen. Um. kamu terus, kita gitu, lewatin aku, lewatin aku. Hai, Fira. Hai, Jihan. Halo. Oh. Makan apa kok? Oke dia. Makan apa? Makan sama nasi, pakai mie, pakai sayur sama bayam. Dadah. mas, Maso Aldi. Ayo Nak on where are you now Porque... Cố Ah, reviewnya gimana di atas kapal? Sini banyak air. Aduh, airnya kayak apa? Sok lanjut. Sorry, enggak ada. Oh, tahu kenapa. Oh, Bapak-bapak supiran ganteng. Reina senggol banget belakang, neng, Pak. <laughs> Tak ada ini. aja la Viraj nya. Sama. Video-nya Ini video hai. banget. Sepatu air. 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1